Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, leslaw, dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat berjumpa, dan bergabung kembali bersama Bang Mimin, tentunya di YouTube channel Diva TV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 baiklah persahabat leslau dimanapun kalian berada untuk menggali perjumpaan kita di siang hari ini tentunya kita keunggahan dan ke kabar pertama persahabat ya kita lihat aja nih ada sebuah unggahan spesial dari agonis Instagramnya Indo TV persahabat ya kita lihat nih wow tentunya di sini memposting tentunya persahabat yang memposting ada sebuah postingan foto Amabel beli persahabat ya bersama dede si kejora nih yang malam tentunya sebuah Kalimat persahabatnya di situ dituliskan gadis cilik Amabelenata viral dirinya mirip banget dengan Lesti Kejora. Wow, persahabat ya. Ini adalah tentunya suatu kebanggaan juga persahabat ya. Tentunya Lesti dan rezeki bilar memang luar biasa banget selalu membawa rezeki kepada banyak orang persahabat yang mudah-mudahan selalu kita dukung, selalu kita support aja persahabat ya, buat Lesnar mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran kebahagiaan, amin ya robbal alamin di persahabat ya, di sini ada sebuah kalimat juga nih mirip enggak nih, pantas jadi anaknya ya, pasti mirip dong persahabat ya terlihat sangat mirip banget dari mata Amabel dengan mata Lesti Kejora ini sungguh mirip banget di persahabat ya doakan saja mudah-mudahan tentunya selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan untuk Lesti dan Rizky Bilar dan keunggahan selanjutnya persahabat kita lihat juga nih ya ada unggahan spesial banget nih tentunya kita lihat aja ini momen di vlognya Bang Bilar persahabat ya kita lihat aja nih tentunya Rizky Bilar disitu ingin diceburin ke kolam renang persahabat ya tentunya banyak orang yang ingin mencuburkan Abang Bilar tapi usahanya gagal nih persahabat ya Saking kuatnya tenaga Rizky Bilar tentunya nggak ada satu orang pun yang bisa cumpurin Abang Bilar Aduh persahabat ya giliran osas yang mencuburin sampai guling-guling kursi sampai terbalik nih persahabat ya Kuat banget tenaganya tuh katanya ya Giliran nyeburin Vali Akbar dan kawan-kawan gak ada ampun semangat banget si Osas katanya itu bersahabat ya giliran mau dijeburin aja Tentunya, Tentunya tenaganya sangat kuat banget bersahabat ya sampai kursinya terguling tuh aduh ini momen cute banget Sampai Lesti pun hanya bisa ketawa bahagia melihatnya bersahabat ya yang menangkap singgah tersebut juga tentunya banyak sekali tanggapan dan respon dari para fans yaitu dari akun Instagram. Sayang Dot yang berkomentar di situ mengatakan bisa-bisa Jazz -bisa yes, orang sebanyak itu gag gagal nyemplungin Osas ganti persahabat ya. Ada juga komentar lain nih dari akun. Nurkomala Scott Zahwa mengatakan gimana kalau lagi berduaan di kamar sama dede ya terus dede nolak mendret mendret nah tuh dede <laughs> cute banget komentarnya persahabatnya dukung saja support saja nih tentunya buat hubungan Lesti dan Bilar mudah-mudahan selalu berikan kelancaran sampai menuju halal dan tentunya persahabatnya mudah-mudahan juga kita hari ini mendapatkan vitamin C bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Mungkin ini dulu informasi di siang hari ini para sahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.